Baiklah perasaan pada dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan Tentu di Lesti fashion perasaan ya. Perhatikan hoodie yang dipakai oleh Bunda Lesti Saat vlog dapur Bunda Lesti Ini tentunya merek Gucci yang sangat luar biasa Harganya Fantastis Dibanderol Rp 18.540.743 rupiah Wow Oh, yang dipakai bunda lastinya lucu dan mahal banget persahabat ya, masya Allah. Mudah-mudahan berkah, barokah, dan selalu dimudahkan segala urusan idolake sayangan kita. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah ungan spesial momen ketika dia vlognya Lelsal Entertainment, tepatnya vlog dapur bunda. Di sini ada momen spesial yang membahagiakan kita semua. Lesti kejora ini menyuruh Papa Bilar untuk minum duduk persahabat ya. Jadi Lesti kejora menyuruh Bapak Bilar untuk minum dengan duduk persahabat ya tuh Papa Bilar mengikuti ajaran bunda Lesti kejora minum sambil duduk, masya Allah. Pasangan yang sangat melengkapi perhatian persahabat ya ini sih luar biasa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini tentunya persahabat ya. Kita juga tentunya bangga kepada idola kesengan kita yang selalu mencontohkan yang baik Selalu menjadi inspirasi tentunya untuk banyak orang Tuh persahabat ya perhatikan, Masya Allah banget ya kita bangga Kita bahagia dan kita pastinya selalu support yang terbaik untuk Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora. Berikutnya persahabat kita lihat juga ini momen spesial di mana Leslar ini ikut berinfak persahabat untuk perguruan Islam, Roma, Irama, kunjungan kemarin, Lesti dan Bilar beserta tim ke Sonita Record. Masya Allah, persahabat ya Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan selalu diberikan kelancaran untuk rezeki Bunda Lesti dan Bapak Bilar. Berikutnya persahabat dari info di SCTV Music World 2022 dalam kategori lagu pop paling Bismillah Cinta persahabat di posisi ketiga ini di bawah Mahalini dan Leodra kita buktikan persahabat ya untuk warga Konoha mudah-mudahan tetap kompak tetap solid mendukung yang terbaik buat Leslar semoga. Inilah kesayangan kita bisa memborong piala pun Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada hubungan spesial Dari Lesti kejuaraan Skull Story yang diripost kembali oleh akun Kak Arifi Evi para sahabat, ya Yang dimana ada sebuah ucapan selamat nih Tentu selamat ulang tahun kepada Kak Rivi Masya Allah para sahabat, ya ternyata Kak Arifi sedang berulang tahun Selamat ulang tahun buat Karifvi. Mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan selalu bersama Bunda Leslie Genora. Dan kita lihat ini ada sebuah kalimat ucapan Happy Birthday bu bos manajer baik yang BS tanpa tapi Rivi evi sehat berkah hidup dan selalu happy. Masya Allah banget ya. Bahagia selalu untuk Karifvi. Mudah-mudahan apapun segala yang dilakukan diberikan kemudahan.